Gendangnya ngepost baaay Nang! Gendangnya ku sing enakan, sing enakan Gendangnya masih belajaran wak Ya bagian belajar sing enakan, sing enakan Kandi ya kan sing, di duang gendangnya ya Sing kayaknya kaya kak Pupapak, pumpak, pumpak, Oke, oh, Pupapak, pumpak, pumpak, der. Pumpa, pumpa, Sekye Nah kaya sandiwaraan kah? Sekye Yang masih tahun arep Ya sekiyo orang um, ya, yo belakang tumbang bangpak, ada, nang, cipang niat gendang beli niat gendang beli, Wis, wis lah wis, wis nang, yo wis yo balikin, alhamdulillah siranang iya ketemu mani ngerowongkelek Selesai, selesai apa Nah, ya mancing ora balik selesai. ya mana mancing diwek nang iya wak anak pribasane siranang anak kendal kali newungu salah si ganti pribasane kita sih. oh konon beda dari yang lain masa iya kamu nyanya A Anak pribasan si Ranang, tukang kelas kelambine kuning. Terus, lawas zamannya tembak ketemu maning? Ketemu maling? Itu kantung miuran. Oh konon. Ketemu maning? Ketemu maning? Larut ya. desa apa kin? Nang, nang? Desa curuk-cuk. Curuk-cuknya mana? Terus, ke desa Baraneh? Hah? Bulu, bulu, bulu ayam? Hah? oh desa ambulu nang iya wong ambulu ke sing wadongnya yu, yu yu yu ayu ayu eh iya sudah gak ayu ayu sing lanangnya ngateng ngateng sing lanangnya meteng meteng <tik> apa kayak ngecing orangnya ga perkosa, gaga perkosa, ga prekosa edeh ga perkosa re prekosa pak ganteng prekosa ganteng nah iya nah ganteng ganteng <tik> nang Iya, Pak. Muda -muda karena Nabarka, si, bangunan si, itu, tapi si, ini orang. Siti si tua, Siti si si, Pasok, Siti si si masih lebaran. situasi si iya, situasi si masih lebaran. Bunda Art mengucapkan Minalakoni, denuai, potret, sih, nuansa, Pak. Dino, mereka enam apa sih yang asing? Ari waya badak, ah salam salim saliman, toling ngucape Hah, Ari waya badak, ah salam salam ucapan, apa kepo? bu di apakah apa? Kan badak, terus salam salam, minal aizin, nah, minal aizin, minal minal, minal minal, kucing duduk minal duduk Paimasir ra bayone bayi. Beli kok kok kok. Apa nek? Lah kan selesai pilih. Tapi alhamdulillah nang, nang kita wis kalung. Ok. Oh. Kalungnya isine clurit. Oh, Los oh, mono kerek oh, bae. Ha? Ah? Los kerek bae. Kira, na, e, wak, e, anas, it, maning, apa sih? Eh wa, ge anak si cumanin ge. Apa aku lamon wasa paranya wakelek Widi, nang ayo kita kuadurung kenalan wong kenek nah kenalan disitu baka kita ku singarana wakibul wakibul wakibul dadi bangana ku kita iku dagangan ciki ke buul aaah uh -uh. terus bangkrut dadi na wong edan nah kening puriku ngomong cari lamon wakibul wakibul uh, men, wakibul tekaku, Ki tekaya, teka ya iya yeah. karapan di kalungi karapan di kalungi iya kayak us di kalungi si jimaning anak Kalung apa kalung diesel don, kalung semana bakawat kalung diesel kena penyakit seturuk wong kita eh maksud apakah penyakit si kaku kabe sekruk oh iya bokatku penyakit seturuk Bang. Iya. Oh, Ngumpul-ngumpul. Lo kelas klebes. Eh, waktune ka ngomong-ngomong. Mi, mimi jahat. Mi, mimi jahat. Mimi hajat. Iya, Mimi hajat karo Bapak hajat ke arane sapi. Kebok. Uh. Rekane kudel. Maksudnya ka arane sapa? Uh -uh. Kita ku pengen kenalan arane Ibu Sri karo Bapak Diundang, diundang, diundang, ibu setiap diundang. Halo, Bu, Pak, neneknya sedih to Pak? Ular kenulan lancang. Tuntangnya, assalamualaikum, Pedia. Iya, Roh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum di oh, kompor ya? ya ya kompor mimi hajat lan mama Hajate... ...panapa... panabat kang undang-undang ya menya sedelat ...arep kenalan sungkan mandak jaluk duit e deh ya ada temukan luru duit coba genang konon iya eh menang-menang live streaming beli live streaming ada kita ikut alimu streaming pedih soalnya anak karo Rabin di Umar kita balik beliau di lawang disangkannya mau edan, ya pantas <kuluk> ngomong deh baik baik nang iya kita dua badai kan sirah nang badai iya sirah bisa jawab boleh iya apa badai kan ini Sid. Jare jahre sirah baka dudu menusa dudu satuan tapi bisa ngentuk dua karana apa nang waduh oh, apa ya ayo ah, sirah bisa pada okay. satu sewu kontan ke apa sih ya ah beli meruh beli meruh baka dudu menusa dudu satuan tapi bisa ngendokwe arane berkat lekok berkat oh berkat iya so gen si lari selam petan ha -ha. pasti anak berkat anak doge berkat deh bakalan ngendoknya cukut batur oh. Pinteran ya? Iya, nang. Iya. Waktu Wak, ibulku bagian kayaknya gimana pernah nih Arab? Konon? Iya nih Saudi Arabia. Ya. Oh. Gunanya setitik setitikku bisa bahasa Arab. Oh, boleh. Kaya dia bahasa Arab ganti baut. Uh -uh. bakal Bah Arab kan ganti baut yang ngomong Nursalin. Nursalin. Iya. Eh, Iya. Anak maning nang? apa maningku bakal kau wong Arab. Tolipan oh, makat kerja Gue uh -uh. yang ngomong-ngomong ini Wayakuli oh, Iya Bahasa Jepang bisa beli Bahasa Jepang, uh -uh, bahasa, Jepang bahasa Jepang Bahasa e Jepangnya wong nyebrang kali Cuancung Eh salah Siapa Cing-cing-cangcut aja cingklang-cingklang Wong edan Nang Iya pak, Hari kita ku ingin bisa nembang silah Ranang, Ya aja rah Bisa mim -mim, nembang belanya kita Hah? Mimimimah siapa nembang di kanan jauh kita harus kita ya itu Maksudnya kita kok bisa nembang dengan itu Oh bisa nembang? Iya Pan Yumbang apa pan? Nembang dewe Pan nembang? Iya Oh konon Nembang apa kononang? nembang apa sih? Sing lagi peler apa Sing lagi spiral Iya sing lagi spiral piral lagune iwak dalam ulam Oh, konon Iya. Yohorah, eh, iya. dites nisip. Dites ya, langsung, langsung, langsung lagu. Bawai langsung, langsung lagu. Bila ya. ingin melihat ikan di dalam kolam. Rang, bintang rar, rar, Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada ya, ya, ya. gadis petiara, ya, ya, ya, ya, ya, ya. caranya tak semudah ya, ya, ya. natali. Ya, ya, ya, ya. Diundang majikannya diundang, di musri, kecopok, kecopok. Pajede yu napas ketok kok Bapak Stop stop stop stop ketok kok ketok kok kecopok, kok kecopok, kok ketok kok ketok Nang! Tidak ada se lagu nih, Wak. Iya, mulai kita pantakon. Baka iwak nih jerukolam suaranya ke pre-band. Pre-band sih? Yang ini kecopoh, kecopoh. Oh, non? Kecopoh, kecopoh. Oh, iya, iya. Nang! Iya, Wak. Karena jaga bis sore. Oh, oh bis sore. Mau caputin aja kan sekipan main maning. Iya, oh, oh, ini kan. kok pokoknya main maning. Ayo nang, ngibur dalan ah, dalan dalang <laughs> karena jaga dewi sore, ayo nang, kita tetembangan kanggo ngibur kau kabelan mimi hajat lan Bapak hajat. Lagunya wartiem nang. Yo, one, one, one, ngendi one? Yo, hoza putri nada ini hajat dan tabah hajat, Monggo pasu mangga, baris lanang. Baris. Selamat Mama Hajar.